Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya uh, selamat malam teman-teman semuanya uh, puji syukur kepada Tuhan yang maha esa kita telah diberi kesempatan untuk uh, bertemu pada sesi Google Meet uh, kali ini. Uh, sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian. Anggota-anggota uh, yang menyempatkan hadir pada sesi Google Meet malam ini Untuk membahas tentang konseling kesehatan yang subtemanya tentang pingsan di sekolah uh, Baik, sebelum kita lanjut ke uh, bagian materi atau pendalaman materi Alangkah lebih baiknya kita berdoa uh, sebelum kegiatan dimulai Sekiranya di sini ada yang mau memimpin doa, tidak Baik, uh, Halo, di sini ada Mas Chandra uh, Ya, baik ya teman-teman uh, Saya akan pimpin doa untuk materi ini uh, Langkah baiknya kita sebelum mulai Kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik Pak, silahkan. Ya baik, uh, bisa di kembali Mas Chandra. Dan terima kasih untuk Mas Chandra sudah memimpin doa. Oke, okay, uh, sebelum kita lanjut lagi, Bapak ingin menanyakan kabar dulu nih, di sini kan uh, situasi sekolah juga sudah mulai offline, sudah mulai berjalan baik lagi selama beberapa tahun belakang ini covid Uh, bagaimana nih kabar kalian ketika menghadapi sekolah kembali offline lagi? Apakah sehat-sehat aja atau ada yang dikeluhkan selama dari online ke offline lagi? Ini nggak ada yang ingin kabarnya gimana? Tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Puji Tuhan, baik Pak. Alhamdulillah, baik Pak, kalau dibilang baik. Baik Pak. Oke, terima kasih. Uh, selanjutnya kita uh, langsung aja ya, biar kita nggak kemalaman juga, takutnya kalian sudah capek. Uh, Di sini, uh, kan karena kita ini anggotanya dari berbagai SMA dan SMK, uh, kita kan pasti Uh, rada kurang mengenal satu sama lain. Alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu agar diskusi yang nanti kita akan laksanakan biar lebih lancar, biar lebih enak pada saat kita melaksanakannya. Oke, okay, baik. Di sini uh, dimulai dari bapak dulu. Uh, perkenalkan nama bapak Richard Rafli Muhammad. Bapak hobinya tidur, uh, lalu uh, sekolah asal Bapak yaitu di SMK Plus PGRI 1 Cibinong. Oke, di sini Bapak sudah perkenalan. Selanjutnya Bapak akan panggil di sini ada Atin. Silakan Atin perkenalan diri. Ya, nama saya Agustin Ernawati Saya hobinya membaca dan saya sekolahnya di Masa 1 Grogo. Oke, okay, man satu Grogel, baik. Terima kasih. Uh, uh, selanjutnya di sini ada Fikri Omar, silakan. Nah, halo, uh, sebelumnya silakan saya Fikri Omar, saya dari uh, Man Magelang, lebih saya musik. Sekian. Man Magelang berarti daerah mana, Mas? Jawa Timur ya? Tengah, Pak. Oh, Tengah. Ya baik, terima kasih. Uh, selanjutnya di sini ada Iqvina Alfa, silakan. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqvina Alfa Herunisa. Sekolah asal saya dari SMA Negeri 3 Cibinong. Hobi saya nonton film. Uh, baik, terima kasih Mbak Vina sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya di sini ada Mas Liao Sanjaya, silakan. Halo semuanya terkenal perkenalkan nama saya Anggrian saya dari SMK Plus PG 1 Cibinong kok bisa ya gambar sekian terima kasih baik terima kasih di sini ada lanjutan nih kayaknya dari sekolah bapak baik uh, di sini ada Muhammad Lutfi silakan halo pak nama saya Muhammad Lutfi ya, asal sekolah saya SMK Plus PG 1 Cibinong kok bisa ya jalan dari SMK Plus PGRI 1 Cibinong juga. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, ya, Mas Lutfi. Uh, selanjutnya di sini ada Riza Kurniawan. Silakan. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Kurniawan. Saya dari SMK Negeri 1 Cibinong. Hobi saya motoran. Terima kasih baik uh, motorannya sampai mana aja Mas Riza paling, paling jauh Surabaya di timur dari dari Bogor sendiri-sendiri Oke okay. uh, selanjutnya di sini ada uh, Rizal Putra silahkan Halo nama saya Rizal Putra hobi saya ngoding asal saya dari SMKN satu Cibinong Oke dari dari Kampak ya satu tempat sama Reza. Ya terima kasih. Selanjutnya ada Ahmad Rizkulo Blesar, Silakan. Ya selamat malam semuanya. Nama saya Ahmad Rizkulo Blesar. Hobi saya nonton bola. Maksud saya nonton bola bukan pertandingan bola. Jadi bola saya liatin. Saya berasal dari uh, SMKN N 170. Uh, masih sama nih Rizal, Rizal dengan Mas Esar juga masih satu sekolah seperti ini. Satu angkatan juga? Betul Pak, betul Pak. Ya, Pak. Baik. baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini terakhir ada Safitri Damayanti, silakan. Iya, uh, perkenalkan semuanya. Nama saya Safitri Damayanti. Hobi saya mendengarkan musik, asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Bojung Gede. Baik, terima kasih. Uh, Bojonggede, Bojong uh, ini terminal kereta kan? Eh, terminal, stasiun. Enggak, bukan. Bukan di situ, di daerah Pura. Oh, agak jauhnya Oke, okay, baik. Dikarenakan semua kita sudah perkenalan dan sudah kenal satu sama lain. Uh, sebelum kita, sebelum Bapak bacakan materi PPT-nya, di sini Bapak ingin bertanya dulu nih, kita kan sedang mengad mengadakan uh, bimbingan kelompok. Nah, Bapak ingin bertanya nih di, uh, sama kalian semua, sekiranya di sini ada yang tahu nggak sih definisi dari bimbingan kelompok itu apa? Baik, di sini ada Mas Rizal Putra, mengangkat tangan silakan Baik Pak, izin menjawab. Menurut saya Bapak, itu bimbingan oh. kelompok tuh kayak diskusi gitu kan sih Pak? Kayak ngebahas suatu masalah sampai ketemu titik terangnya. Baik, terima kasih. Uh, itu pendapat dari Mas Rizal. Silakan ada yang ingin berpendapat lagi sebelum Bapak menyampaikan. Silakan Mas Anggrian. Ya, kalau yang pernah saya baca, Pak, dan ya, saya, saya tahu dan saya ingin, saya ingin dengar, yang kelompok itu adalah satu kegiatan kelompok yang dimana mimpi kelompok itu menyediakan suatu informasi, Pak, yang dimana nanti para anggotanya itu uh, akan berdiskusi dan diarahkan oleh ketua kelompoknya agar mencapai Kesepakatan bersama, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk uh, Mas Rizal dan Mas Anggrian. Oke, di sini karena sudah dua orang yang menyimpulkan sudah cukup banyak, di sini Bapak ingin menambahkan uh, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok secara duduk melingkar. Uh, jika kalau kita berada di kelas, ya dikarenakan ini Google Meet, jadi kita... Uh, duduk melingkarnya diganti dengan uh, bertatap muka secara virtual seperti ini lalu kita membahas suatu topik dengan mem memanfaatkan dinamika kelompok masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok adalah masalah umum yang ada di sekitar lingkungan masyarakat atau yang sedang hangat diperbincangkan atau dibilang juga sedang viral baik yang kita lihat di uh, kita lihat di media masa atau media cetak Uh, ataupun yang kita dengar juga Oke, okay, seperti itu uh, Sekiranya sebelum Bapak lanjut Ada yang ingin bertanya? Baik, uh, di sini Ivina silakan. Oke, okay, uh, sebelum saya izin bertanya okay, uh, ber uh, Maksud dari Dinamika kelompok itu apa sih Pak? Oke, okay, baik uh, Terima kasih atas pertanyaan dari uh, Ivina Di sini sekiranya sebelum Bapak yang Menyimpulkan atau Bapak yang menjawab sekiranya di sini ada yang ingin menambahkan dulu nggak nih atau menjawab dulu ya silakan Mas Fikri silakan uh, jadi kalau uh, dari apa yang saya tahu itu dinamika kelompok itu uh, suatu kelompok yang terdiri dari dua, dua individu atau bahkan bisa lebih dan mereka memiliki uh, hubungan psikologis yang yang apa yang jelas atau satu dengan yang lain dan hubungan itu berlangsung dalam eh, beberapa situasi tertentu. Itu yang saya tahu, Pak. Baik, terima kasih Mas Fikri di sini uh, atas jawabannya. Uh, selanjutnya ada yang ingin menambahkan juga? Saya, Pak, mau menambahkan. Baik, Mas Reza, silakan. Uh, kalau menurut saya, metode met, sebagai metodenya, dinamika kelompok, uh, itu bisa membuat setiap anggota kelompok semakin menyadari siapa dirinya dan siapa orang lain yang hadir bersama kelompok, dalam kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebut. Baik, ya. terima kasih. Di sini sudah ada penjawab dari Mas Fikri dan Mas Reza. Selanjutnya Bapak akan simpulkan kembali, uh... Di sini menurut Bapak adalah kesadaran semacam ini perlu kita ciptakan karena kelompok atau organisasi akan menjadi efektif apabila memiliki suatu tujuan, satu cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diciptakan dan disepakati bersama dengan melibatkan semua individu, anggota, kelompok tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi seperti itu. Selanjutnya sebelum Bapak... Uh, menanyakan sesuatu hal lagi Ada yang ingin bertanya lagi Silakan Mas Lutfi Pak mohon maaf Saya masih agak kurang mengerti Soal bingungan lompok tadi Dan maaf saya baru minta izin bertanya Ya baik uh, Ada yang Masih bingung juga sekiranya Selain Mas Lutfi Ya baik uh, Atin silakan Baik Pak, saya juga ingin bertanya perihal definisi diskusi tetapi secara garis besarnya Baik, terima kasih Di sini pertanyaan dari Mas Lutfi dan uh, Mbak Atin ya, Silakan balik lagi uh, seperti sebelumnya Sebelum Bapak yang menjawab sekiranya ada uh, di antara teman-teman yang ingin menambahkan dulu enggak? Baik, Mas Esar silakan Ada, Mas Cesar? Tadi angkat tangan. Uh, maaf, saya masih di mute tadi. Oh. Uh, diskusi pada hakikatnya berasal dari bahasa latin, yaitu discutio atau diskusium, yang memiliki arti bertukar pendapat dalam bahasa Inggris. To discuss, berunding. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang saya, Pak. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Mas Esar. Uh, selanjutnya, ada yang ingin menjawab lagi? Baik, silakan, Safitri. Uh, saya izin menjawab, Pak. Diskusi adalah tindakan atau proses berbicara tentang sesuatu untuk mencapai keputusan atau untuk bertukar ide. Diskusi adalah bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan dua atau lebih orang untuk membahas dan mencari solusi dari sebuah masalah. Baik, terima kasih atas uh, jawaban dari Mas Esar dan uh, Mbak Fitri. Uh, Di sini Bapak juga akan menambahkan sedikit. Uh, baik, Bapak akan jelaskan. ya secara garis besarnya ya, Bapak akan lanjut dari keterangan Mas Esar tadi. Da, jadi, diskusi secara garis besar itu adalah jenis... Pelaksanaan diskusi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, oke, okay. uh, yaitu diskusi terbuka dan pelaksanaan diskusi tertutup. Penjelasan tentang jenis diskusi terbuka dan diskusi tertutup beserta dengan contohnya akan diuraikan sebagai berikut. Diskusi terbuka, uh, contohnya ada seminar, ada debat, ada kongres, oke. Okay. Kalau diskusi tertutup itu ada loka raya atau work, workshop, lalu ada rapat forum uh, atau diskusi kelompok bus group. Oke, okay. yang pada intinya adalah diskusi adalah kegiatan yang terdiri dari beberapa orang mendiskusikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Seperti itu. Oke, okay. di sini uh, sekiranya sudah terjawab apa yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian semua. Di sini kita langsung saja ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Bapak akan share PPT-nya sebentar. Sebentar, sebentar teman-teman. Harus di PDF dulu, dia tidak mau. PowerPoint Oke, okay, di sini uh, Bapak akan langsung jelaskan saja tentang materi hari ini yaitu konseling kesehatan di lingkungan sekolah. Jangan subtemanya, pingsan pada saat upacara, apakah nyata? Oke. Okay. Di sini, pertama, ada pengertian konseling kesehatan. Konseling menurut Prayitno dan Herman Amti, 2004-105, adalah layanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seseorang atau kelompok individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus mandiri-mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian konseling kesehatan adalah suatu upaya pemberian bantuan psikis yang dilakukan oleh seorang konselor berkaitan dengan kesehatan klien untuk mencapai hidup sehat yaitu kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir dari konseling yaitu KST dan KST menjadi case Lalu di sini ada ruang lingkup, menurut Myers dan Swaini 2003 menjelaskan dalam The Individual Self Model, kesehatan diskonsep, diskonseptualisasikan diskonsep dalam sebuah unsur atau kesehatan yang lebih tinggi, yang terdiri dari lima unsur atau sekunder dan 17 bagian dimensi, kesehatan yang berbeda-beda. Kelima unsur atau sekunder itu adalah esensial self, sosial self, kreatif self, psikial self, dan coping self. Adapun A17 bagian dimensi kesehatan yang berbeda-beda, itu adalah berpikir, emosi, kendali, kerja, humor yang positif, olahraga, nutrisi, spiritual, identitas gender, identitas kultural. Perawatan diri, persahabatan, dan cinta Lalu dari penjelasan di atas Maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup konseling kesehatan Jika dilihat dari the individual self model Terdiri dari 17 bagian dimensi kesehatan yang berbeda-beda Kelima unsur uh, Kelima unsur aturan se sekunder itu adalah Essential self yang seperti tadi Social self, creative self, psyche self Copying self, uh, lalu uh, kita singkat saja uh, uh, ke poin konselor dapat memberikan bantuan dalam 17 dimensi kesehatan berupa bantuan psikis. Uh. Lalu di sini ada tujuan konseling kesehatan. Tujuan konseling kesehatan secara umum yaitu tercapainya kesehatan klien yang sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial dan tercapainya tujuan dari konseling kesehatan di sekolah yaitu membantu tercapainya tujuan pendidikan Dan agar tercapainya mental siswa yang sehat Sehingga siswa mampu Pertama, mengembangkan kemampuan psikologis, emosi, intelektual, serta spiritual yang seimbang Lalu poin yang kedua ada memiliki inisiatif Mengembangkan dan memelihara relasi pertemanan mutual yang saling memuaskan kedua belah pihak Lalu yang ketiga ada mampu memanfaatkan dan mengelola diri saat tidak ada orang lain Lalu yang keempat ada peka dan memiliki rasa empati dengan sekitar Yang kelima ada bermain dan belajar secara seimbang Yang keenam ada mengembangkan kepekaan terhadap kejadian yang salah dan baik Yang tujuh ada menyelesaikan permasalahan Dan dapat memetik hikmahnya dari permasalahan Yang dihadapi dalam uh, kutipan uh, Futurohman Tri dan Galang dalam tahun 2012 laman 39. Lalu di sini selanjutnya ada pengertian konseling kesehatan klien di sekolah. Konseling kesehatan klien di sekolah adalah suatu upaya pemberian bantuan pelayanan, psikis yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor, Atau konselor berkaitan dengan kesehatan klien di sekolah untuk mencapai hidup sehat yaitu kondisi sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan air dari konseling yaitu case T menjadi case. Di sini ada menurut Sudikjo Anwar, Ella dan Tri dalam tahun 2012 halaman 71 menjelaskan pelayanan kesehatan di sekolah harus dipusatkan pada pencegahan dan intervensi dini sehingga siswa dapat memelihara kesehatan mereka. Pelayanan kesehatan di sekolah harus dapat menolong dalam mendapati isu-isu menghadapi isu-isu kesehatan dasar. Para siswa harus mendapat akses terhadap pelayanan yang tidak hanya mencakup penilaian kesehatan saja, tapi juga manajemen dan investasinya untuk Mengerangi, mengurangi perilaku beresiko Termasuk kekerasan, pencegahan, kecelakaan, dan sebagainya Masih dalam uh, tema pengertian konseling kesehatan di sekolah Kesehatan siswa di sekolah oleh WHO Dalam Sudikjo, Anwar, Ella, tri tahun 2012 Bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik Guru dan masyarakat lingkungan sekolah dengan cara membantu sekolah untuk memobilisasi dan meningkatkan kegiatan kesehatan dan pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional, regi regional, maupun global. Lalu selanjutnya di sini ada layanan yang diberikan konselor kepada siswa berkaitan dengan konseling kesehatan. Layanan yang yang yang layanan yang dapat diberikan konselor kepada siswa berkaitan dengan konseling kesehatan adalah yang pertama. Yang pertama adalah layanan informasi. Prayitno dan Erman, Erman Amti menjelaskan layanan informasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal. Yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk melakukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Materi-materi di atas dapat diberikan oleh konselor melalui layanan informasi. Lalu yang kedua ada bimbingan kelompok. Materi tentang konseling kesehatan dapat diberikan oleh konselor kepada siswa melalui bimbingan kelompok. Gadza dalam Praitno Herman Amti di tahun 2004 menjelaskan bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membentuk, um, untuk membentuk atau menyusun rencana dan keputusan yang tepat dalam bimbingan kelompok siswa akan mengemukakan pendapat pendapatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan. Oke, okay. di sini kita masuk uh, ke subtema ke pingsan. Definisi pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba selama beberapa detik atau menit. Kondisi ini dapat diawali dengan pusing, mual, penglihatan kabur, atau pendengaran terganggu, kemudian berlanjut menjadi hilang kesadaran hingga terjatuh. Dalam istilah medis, pingsan disebut dengan sinkop. Pingsan terjadi ketika aliran darah ke otak, melambat secara mendadak, sehingga otak tidak mendapat oksigen yang cukup, yang menjadikan orang yang pingsan bisa kembali sadar penuh setelahnya. Baik, di sini ada penyebabnya. Umumnya, pingsan terjadi karena tekanan darah menurun secara tiba-tiba, sehingga aliran darah dan suplai oksigen ke otak berkurang. Sejumlah kondisi yang dapat memicu pingsan adalah stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, sengatan listrik, dan perubahan posisi secara tiba-tiba. Lalu, di sini ada gejala pingsan sebelum pingsan. Biasanya akan muncul ge beberapa gejala. Nah, gejalanya bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada mengantuk, menguap, terlihat pucat, pusing dan seperti melayang. Uh, lalu ada mual, cemas, bernapas dengan cepat, dan berkeringat dingin tiba-tiba. Lalu selanjutnya ada pandangan kabur atau berkunang-kunang, pendengaran terganggu atau mendengar dengan samar-samar, linglung, dan tubuh limbung, terutama ketika berdiri. Lalu yang terakhir ada tubuh terasa Oke, okay. Di sini ada pengobatan uh, untuk pingsan. Bila, bila uh, kalian melihat seseorang pingsan, segera cari pertolongan medis ke dokter atau ke rumah sakit. Sambil menunggu bantuan medis datang, lakukan uh, pertolongan pertama. Di sini uh, jika kalian uh, menjadi orang yang uh, melihat teman atau kerabat kalian yang mengalami pingsan kita bisa melakukan pertolongan pertama sebagai berikut. Pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dengan posisi tetap berbaring dan pastikan posisinya nyaman. Itu pertama. Lalu yang kedua, bangunkan penderita dengan menggoyangkan tubuhnya, memanggil dengan suara yang cukup keras atau memberikan rangsang nyeri misalnya dengan mencubit atau meletakkan handuk dingin di wajah atau lehernya. Lalu yang ketiga ada periksa apakah penderita bernapas dan apakah ada sumbatan di saluran pernapasannya. Lalu yang keempat, jika memungkinkan bawa penderita ke ruangan yang sejuk atau memiliki sirkulasi udara yang baik. Lalu yang terakhir di sini ada hindari memberikan uh, makanan atau minuman apapun ketika pasien tidak sadar penuh karena berisiko menyebabkan tersedak. Oke. Okay. Di sini ada tiga trik agar tidak mudah pingsan saat upacara. Yang pertama ada sarapan. Sarapan tidak hanya memberikan kita energi untuk melakukan aktivitas, namun juga bisa menyediakan cukup energi untuk seharian. Bayangkan jika Anda adalah mobil, tangki bahan bakar akan kosong setelah Anda tidur malam yang panjang. Sarapan adalah bahan bakar yang membuat Anda dapat kembali memulai aktivitas sehari-hari. Tidak heran jika Anda pingsan saat upacara, karena melewatkan waktu sarapan. Oke. Okay. Lalu yang kedua ada cukupi kebutuhan cairan. Menurut American Academy of uh, Family uh, psych psych Psychians, uh, minum banyak air dan menghindari konsumsi. Minum berkafe, berkafein seperti teh, kopi, atau soda. Sebelumnya memulai aktivitas di luar ruangan seperti upacara bisa menceg mencegah pingsan. Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan panas tidak hanya disebabkan oleh suhu tinggi dan kehilangan cairan, tapi juga kurangnya garam dalam tubuh. Jika diperlukan, berikan minuman olahraga untuk membantu mengisi garam dalam tubuh yang hilang melalui keringat. Kontraksikan otot, uh, uh, poin, yang, poin yang berikutnya, kontraksikan otot. Sebagian orang merasakan pusing dan pandangan mata berkunang-kunang sebelum jatuh pingsan, selain itu terkadang juga mengalami detak jantung makin cepat, berkeringat, dan merasa lemas. Jika merasa akan pingsan, segera lakukan tindakan pencegahan dengan mempertahankan sirkulasi darah jika harus berdiri dalam jangka waktu lama. Sesekali regangkan otot kaki atau silangkan kaki untuk meningkatkan aliran darah kembali ke Jantung dan otak. Baik, uh, terima kasih penjelasan dari Bapak. Uh, sekian uh, sekiranya di sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, uh, setelah Bapak menjelaskan PPT-nya, di sini ingin ada yang ingin berkesimpulan atau membagi pengalamankah atau ingin bertanya? Silakan. Baik, sepertinya di sini Mas Chandra sudah mengangkat tangan. silakan. Baik, Pak. Saya akan berkesimpulan menurut saya ya, Pak. Kesimpulannya kalau menurut saya sih pingsan itu istilah medis atau istilah medis asinkop pada dasarnya refleks dari tubuh kita yang dimana pada kondisi tiba-tiba atau tidak terduga karena kondisi tubuh kita yang tidak benar-benar dalam keadaan fit dan siap Pak karena bermacam efek pemicu seperti ketakutan yang dijelaskan tadi seperti pegang cuaca panas kejutan eh, ya seperti kejutan maka saat tubuh kita tidak bisa menerima pemicu tersebut maka secara mendadak tubuh kita akan bereaksi bereaksi ke otak di mana suplai oksigen ke otak berkurang maka otak tidak mendapatkan asupan aliran darah asupan aliran darah atau asupan aliran darah itu berkurang secara drastis Pak secara tiba-tiba ya baik. itu menurut simpulan saya sih Pak Baik terima kasih uh, di sini uh, Mas Chandra sudah menyimpulkan baik di sini sepertinya sudah ada yang angkat tangan kembali Mas Fikri silakan Ah, ya uh, baik Pak. Jadi uh, saya sebetulnya lebih ingin uh, sharing pengalaman aja sih. Jadi sebagai uh, anggota PM nih saya uh, saya itu sering menemukan banyak kasus uh, terutama itu ketika uh, upacara hari Senin. Uh, jadi di sekolah saya itu ketika upacara rata-rata yang saya lihat ketika uh, upacara. Uh, Beberapa yang sering mengalami kejadian pingsan itu karena yang pertama itu jarang sarapan. E, biasanya ketika saya tanya kenapa jarang sarapan itu, biasanya faktor e, mereka takut terlambat. Mungkin, e, mungkin ke, karena kendala jarak ya, ya, mungkin mungkin jauh jadi mereka daripada tidak keburu, mending mereka e, mengabaikan apa e, skip sarapan gitulah. Oh, jadi jadi uh, karena sekolah jarak antara rumah dengan sekolah jauh, jadi dia lebih mementingkan udahlah ntar aja sarapannya gitu. Nah ya makanya itu okay, baik, baik. Uh, dan yang saya amati di apa di PowerPoint tadi ya di point tiga supaya uh, apa supaya tidak mudah uh, pingsan itu kan karena mereka tidak uh, sarapan, jadi hmm. otomatis untuk uh, kandungan apa asupan kandungan cairan itu mereka kurang begitu pak ya, baik. Uh, Terima kasih dari penjelasan dari Mas Fikri. Selanjutnya, ada yang ingin ditambahkan lagi atau ingin ditanyakan? Silakan, Mbak Ivina. Oke, okay, baik, Pak. Saya izin bertanya kepada teman-teman, bagaimana sih tindakan awal ketika kita ada di posisi orang yang sedang menangani korban pingsan sebelum kita tindak lanjuti dengan tahap-tahap atau aturan-aturan medis yang seharusnya? Terima kasih. Baik, sekiranya di sini ada yang ingin bantu Bapak untuk menjawab, ya silakan, Pak uh, Agustin. Baik, Kina, saya izin menjawab. Menurut saya, lebih baik diberikan pertolongan pertama seperti bawa penderita ke tempat yang aman dengan posisi tetap berbaring dengan posisi yang nyaman. Terima kasih, baik. Terima kasih untuk teman-teman sudah. Uh, mengikuti kegiatan pada malam hari ini, baik. setelah tahap selanjutnya, di sini Bapak ingin ada yang uh, siswa yang berBMB3 nih. Sekiranya di sini, siapa yang ingin berBMB3? Baik, silakan Mas Anggrian, uh, untuk BMI 3 nya itu, untuk yang pertama itu berpikir, Pak. Maksud dari berpikir itu ialah... Untuk mencegah pingsan saat upacara, jadi biar uh, nggak plong aja gitu, pikirannya nggak kosong aja gitu. habis itu setelah itu dia perlu namanya merasa pak, maksud dari merasa itu ialah perlunya sarapan di pagi hari dan memenuhi kebutuhan cairan agar terhindar dari peristiwa pingsan pada satu upacara pak. Jadi dia pun harus memiliki perasaan kalau dia juga perlu untuk sarapan gitu loh pak, nggak hanya karena emang pengen aja gitu. Nah untuk yang ketiga itu adalah bersikap Pak, maksudnya bersikap uh, selalu bersiaga pada saat terjadinya hal pingsan Ya, terjadi ketika terjadi pada orang di sekitarnya Pak. Jadi selain berjaga untuk diri sendiri, untuk orang sekitar pun juga harus tetap siaga. Setelah itu ada bertindak Pak, bertindak itu ialah menolong jika hal pingsan terjadi kepada orang di sekitar kita. Jadi kita harus tetap berkesinambungan dengan bersikap tadi, jadi harus sigap gitu Pak maksudnya dan untuk yang terakhir itu, bertanggung jawab, Pak. Maksudnya ialah uh, atas tindakan yang kita ambil dan menerima risiko yang terjadi jika kita tidak sarapan sebelum berkegiatan, Pak. Tentunya pada satu acara Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih. Di sini BMB dari Mas Anggrin cukup uh, baik dan bagus. Uh, selanjutnya, uh, Bapak ingin ada nih sukarelawan, sukarelawan sekiranya di sini siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan ketika kegiatan ini kita laksanakan pada malam hari ini? Silakan Savitri duluan ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, baik. Uh, kalau menurut saya bimbingan kelompok yang ini yang diadakan malam hari ini cukup mengasihkan karena cara penyampaian dari Bapak dan pembahasannya cukup mudah untuk dimengerti dan penyampaian itu relevan dengan kejadian yang sering kita hadapi baik, terima kasih dari uh, Masa Pritri uh, selanjutnya, oh, baik ada Mas Reza nih, silakan kalau menurut saya ini cukup membuat um, saya terbuka Pak. Uh, dikarenakan situasi bimbingan kelompok yang Bapak sajikan seperti yang sedang nongkrong di tempat tongkrongan saya, dan saya tidak merasakan gugup atau bingung pada saat penyampaian informasi dari Bapak ataupun teman-teman yang lainnya juga Kian. baik, terima kasih uh, kepada Mas Reza dan Mbak Sapitri sudah eh, sukarela untuk memberikan kesan dan pesan kegiatan pada malam hari ini oke dikarenakan Waktunya sudah mulai larut malam. Sepertinya kita akhiri saja kegiatan pada malam hari ini. E, sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian sudah menyempatkan hadir pada proses bimbingan kelompok pada malam hari ini. Sebelum kita e, akhiri alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mas Canda bisa tolong dipimpin lagi untuk e, doanya? Baik, Pak. Untuk penutup, saya akan memimpin doa. Berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan, Pak. Ya, baik, teman-teman. Bapak, akhiri. Terima kasih. Uh, semuanya, tes waktunya Bapak tutup mobil Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.